yang sangat menarik saudara kilometernya pun baru 23.000 ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Eroso Otomotif hari ini saya akan mereview beberapa mobil yang akan kita tampilkan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi maupun pertimbangan dan referensi bos saudara yang akan membeli kendaraan motor. Kita perkenalkan dulu ada host terbaru namanya Farhan, ya, Farhan nah, ya. Kebetulan nah. dia akan berkali mengisi untuk saya sebagai host. Nah saudaraku, pada akhir-akhir ini peminat mobil NBP yang harganya di bawah 150 jutaan. Masih sangat-sangat diminati sehingga permintaan dari luar kota maupun dalam kota pun sangat luar biasa antusiasnya. Pada kesempatan ini kita akan meninjau beberapa produk mobil. Tentunya mobil MPV, mobil MPV di mana harga tersebut masih di kisaran sekitar di bawah under ya, di bawah 150 juta. Di mana transmisinya mobil ini bertransmisi manual sini mobilnya tahun 2018 tipe GL ya saudara so warnanya warna grey grey abu-abu gitu ya ini yang sangat menarik saudara so kilometernya pun baru 23.000 ya saudara so 23.000 ega berarti mobil ini jangan pakai dong kita akan cek semuanya mesinnya sekalian kita akan cek Tentunya mobil ini akan menjadi bahan ikon saudara yang akan membeli mobil kendaraan di bawah 150 jutaan Dengan saya di Rosa Mobil Bekas Yuk, kita nah, Yang pertama nih, kita mobil yang ini masih ada nih saudara Mobil ini masih ada Tentunya mobil ini insya Allah LCGC yang sangat diminati para uh, Toyota Calya Bertransmisi Automatic Topos ya, Green Card LCGC Yang paling Diminati muncul Transmisi Matic Warna Silver Tahun 2016 Komis ini Benar-benar Sangat bagus sekali Statsnya pun masih Saya rasa masih bagus ya Masih terlalu Ngaleng banget dan dijamin ini gak maupun tidak bakal takut pajaknya pajak Januari tahun depan ya? dan antara, Januari tahun depan Januari tahun 2023 6 klat ganjil DKI, Jakarta bakal, saya kalau untuk kredit biasanya berapa? nah, kalau untuk kredit ya kita bisa minimal DP 15 juta, sekitar 3,1-an, kurang lebih kali 40.17. Jadi nah, 15 juta ya sekarang. Murah, masih sangat layak. Nah, ini layout dari dashboard. Layout dari dashboard. Nah, untuk head unit dia sudah di-upgrade dengan aftermarket LCD monitor dengan input CD dan CD maupun Bluetooth. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Oke. Okay. Untuk AC open close R-nya ada di sini. Pengaturan AC 1, 1, 1 sampai 4 dan pengaturan suhu. Untuk preselling dia ada menempel di dashboard bawah. Jadi mudah dikemudikan dan gampang. Mobilnya sangat sangat kompak. Cukup buat aktivitas di dalam kota. Untuk di bagian depan dengan lampu yang dirancang dengan yang tajam. Dengan sudut yang tajam membentuk trapesium menggunakan reflektor halogen sehingga menambah penampilan yang sangat begitu elegan. Betul. Dan di airbag di airbagnya nya pun terdapat list chrome ya. Penampilannya menjadi lebih sangat elegan. Nah, di, nah ditambah lagi nih. Ditambah lagi dengan frame poklem dengan frame chrome yang menambah Kemewahan dan juga Ega, kita ada sedikit nih, untuk di ban maupun pelek. Ya, untuk peleknya kita sudah om ya, uh, aftermarket, tapi yang sangat luar biasa berkualitas dan sangat bagus, sehingga mobil ini menjadikan kelihatan lebih kena ya untuk aura mobilnya. Mesin mobil ini menggunakan mesin 3NR yang memiliki kapasitas hingga 1197 cc atau 1200 dengan dengan mengusung teknologi empat silinder dual vvt yang sesuai dengan standar mobil Lc dan mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 88 PS pada putaran 6000 RPM. Dan mampu mencapai torsi maksimum hingga 11 kg pada putaran 4200 RPM. Nah, untuk mesinnya kita cek ya, Saudara. Ini Pertama-tama kita cek di Bullhead Di Bullhead ini masih asli bawaan dari pabrik tidak ada yang bekas accident ataupun bekas nabrak sekalipun tidak ada Kalau ini bekas kena air aki Tapi tidak ada menjadi kendala yang sangat berarti Mobilnya aman tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Mesinnya pun masih kering sekali Suaranya pun masih sangat halus untuk pickup mesin sekalipun, ini masih benar-benar asli bawaan original pabrik, dilengkapi dengan peredam suara di mesin dan di karet penyangga udara. Baik, untuk mesinnya kita cek. Ini mesinnya kering ya, metiknya juga tidak ada masalah, langsam, dan juga mobil ini dia punya engine mounting, masih sangat bagus sekali. Okay, selanjutnya selanjutnya kita ada mobil yang tadi Oke, okay, baik untuk di apron-apronnya pun masih tidak ada ekiden yang sangat berat ya. Kita cek-cekin semuanya. Untuk lampu dia masih model asli bawaan dari pabrik. Untuk mesin pun masih lancar, tidak ada masalah. Dan juga untuk di mesin pun bagian dalam kering, tidak ada yang rembes. bisa menjadi bahan-pertimbangan rekomendasi wabarakreksi saudara yang akan memilih kendaraan baik like di maupun trading mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun penampilan yang mungkin kurang berkenaan mohon dimalukan saya tutup ya wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh salam sukses dari